Kembali lagi di berita MotoGP Berita yang lagi hangat beberapa saat yang lalu kemungkinan besar Valentino Rossi bisa satu tim dengan Jorge Lorenzo di musim 2021 Ini bermula dari wawancara Corriere dello sport Grasiano Rossi ayah dari Valentino Rossi menjawab tentang kemungkinan rekan satu tim putranya pada MotoGP 2021 Ayah Valentino Rossi tampak antusias jika musim depan Valentino Rossi satu tim dengan Jorge Lorenzo. Awalnya, Graziano Rossi menjawab bagaimana jika Valentino Rossi menjadi rekan satu tim dengan Franco Morbidelli di Petronas Yamaha. Graziano Rossi menjawab, tidak pernah ada seorang pun yang memiliki rekan satu tim ideal dengan Valentino Rossi. Begitupun dengan Morbidelli juga pasti tidak, kata Graziano Rossi. Namun ketika ditanya tentang kemungkinan jika Jorge Lorenzo menjadi rekan satu tim dengan Valentino Rossi, Graziano Rossi menjawab dengan sangat antusias. Dia menjawab, wow itu kemungkinan yang belum bisa dikesampingkan akan luar biasa jika itu bisa terjadi katanya Rossi pernah satu tim dengan Jorge Lorenzo di tim pabrikan Yamaha selama 21 tahun berkarir di MotoGP pada tahun 1996 hingga tahun 2016 Rossi tidak pernah memiliki rekan satu tim yang sama dalam kurun waktu yang lama, kecuali dengan pembalap Jorge Lorenzo. Mereka berdua bersama-sama pernah memperkuat Yamaha selama tujuh musim pada tahun 2008 hingga 2010 dan musim 2012 hingga 2016. Jorge Lorenzo selanjutnya pindah ke Ducati pada tahun 2017 dan kembali hijrah ke Repsol Honda pada tahun 2019 hingga akhirnya memutuskan pensiun pada akhir 2019 yang lalu. Setelah memutuskan pensiun, Jorge Lorenzo kembali dipanggil oleh Yamaha sebagai pembalap penguji. Di musim depan, Valentino Rossi tidak akan lagi menjadi pembalap di tim pabrikan Yamaha. Posisinya akan diisi oleh pembalap muda Fabio Quartararo yang saat ini masih membela Petronas Yamaha. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada informasi resmi apakah Rossi akan bergabung dengan Petronas Yamaha. Meskipun Yamaha menjanjikan motor tim pabrikan, untuk digunakan oleh pembalap berjulukan The Doctor itu Ayah Rossi yakin bahwa Fabio Quartararo pada MotoGP 2021 bisa menjadi pewaris yang layak menggantikan Valentino Rossi di Yamaha dan mampu mengalahkan Mark Marquez di Honda dia telah terbukti sangat cepat dan mampu saya pikir dia bisa mendapatkan beberapa hasil yang hebat, pendapat dari Graziano Rossi mengenai Fabio Quartararo. Mula-mula, Rossi tetap membalap di MotoGP dan tetap bersaing untuk musim depan dan musim-musim selanjutnya, agar euforia MotoGP tetap membara. Terima kasih guys, jangan lupa subscribe Karena setiap hari akan ada berita MotoGP Dan live streaming untuk kalian Salam, MotoGP Mania